Seorang warga di India, Archana Chaudhary, bertarung dengan tangan kosong melawan harimau selama beberapa menit sebelum akhirnya penduduk desa mendengar teriakannya dan kemudian datang menolong. Baik ibu maupun bayinya itu kini harus dirawat di rumah sakit. Serangan harimau tersebut terjadi pada tanggal 4 September di pinggiran cagar harimau Bandhavgarh. Serangan hewan liar terhadap manusia yang tinggal di area cagar harimau tersebut sudah biasa terjadi. Para penduduk desa mengatakan, gajah juga masuk ke dalam area permukiman warga dan merusak kebun mereka. Tahukah kalian bahwa di seluruh India, warga yang tinggal di wilayah yang berdekatan dengan hutan dan Taman Nasional telah menyaksikan peningkatan konflik manusia dan satwa liar? Para ahli mengatakan hal ini karena urbanisasi yang cepat telah menghancurkan tempat tinggal alami satwa. Akibatnya, satwa liar terpaksa masuk desa atau kota untuk mencari mangsa atau mencari tempat berlindung. Dalam kasus serangan terakhir, Archana dan bayinya sedang berada di ladang saat seekor harimau muncul dari semak-semak dan kemudian menyerang sang anak. Media Times of India melaporkan bahwa harimau tersebut sudah menancapkan giginya ke kepala bayi dan berusaha untuk menariknya jauh dari Archana. Namun Archana tidak tinggal diam, dia langsung turun tangan melawan sang harimau. Teriakan minta tolong Archana telah menarik perhatian warga dari desa terdekat. Arcana dilaporkan mengalami luka tusuk di bagian paru-paru dan luka dalam lainnya, sementara anaknya mengalami luka di bagian kepala. Seorang dokter mengatakan bahwa luka pada bayi tersebut tidak begitu serius, akan tetapi cedera serius justru dialami oleh sang ibu. Dokter ahli bedah Misti Ruhela di kota Jabalur, mengatakan bahwa ibu dari bayi tersebut dirawat di unit perawatan intensif dan telah diberikan suntikan anti rabies. Peristiwa serangan harimau ini telah membuat panik warga desa. Seorang pejabat bagian kehutanan mengatakan kepada media bahwa tantangan paling besar bagi departemennya adalah menemukan dan menangkap harimau yang tersesat di desa tersebut. Pejabat senior pemerintah Sainjif Srivastava mengatakan bahwa pihaknya sedang menggodok regulasi untuk memastikan agar tidak banyak harimau yang melarikan diri dari cagar alam. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, ya. Serangan hewan buas bertaring tajam ini bukan hanya di negara Baliut aja, nih. Kali ini, serangan harimau Sumatera terhadap manusia. Kembali terjadi di tanah air kita, tepatnya di Kawasan Hutan Tanaman Industri atau HTI, di desa Serapung, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan Riau. Beruntung dalam serangan harimau kali ini korban masih selamat. Sayangnya serangan sebelumnya korban ditemukan tewas mengenaskan. Kepala Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam atau BBKSDR Riau mengatakan, konflik harimau Sumatera dengan manusia terjadi pada tanggal 3 September 2022. Akibat serangan harimau itu, korban mengalami luka robek pada kepala bagian belakang, luka cakaran di sekitar leher, dan pundak serta bagian kaki kiri. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, pihak BBKSDA Riau meminta kepada semua karyawan untuk berhati-hati beraktivitas di luar camp. Selain itu, tidak keluar camp sendirian ketika malam hari dan memasukkan hewan peliharaannya ke dalam kandang tertutup agar tidak mengundang harimau mendekati camp. Tim BBKSDR Riau juga mengimbau para pekerja perusahaan untuk melakukan pembersihan areal sekitar camp dan memasang terpal plastik hitam mengelilingi camp sebagai penghalang pandangan harimau. Nah, bagaimana kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa.